Jadi tidak terami, jadi Oke, ini udah tiga hari ya dari penetasan. Hmm. banyak. Rata-rata udah -rata Udah 3 40 50% lah ini ya. Iya, 50% sudah. Tajam semut ya. Hmm. Ini 27 hari kita siap panen ini. 27 hari udah siap panen. Ya. Nyumur 3 hari dari penyaringan atau dari pengeraman lah ya. ya. 3 hari dari pengeraman udah menetas udah sekitar lima puluh persen nunggu mungkin dua hari lagi ini seratus ya nih bang ya? ya dua hari lagi seratus persen sudah dua hari kita kasih makanan kasih pur yang halus ini kasih minum ya? Minumnya? minumnya cukup kita pakai buah pepaya buah buahan lah ya daun ubi. daun ubi sayur sayuran lah sayur sayuran ya pengi jawa tapi ingat yang alami ya jangan buah. pakai yang besar Takutnya hmm. di pasar itu ada pakai racun Oh iya, yang hari biasa, biasa pakai pek-pek ah. hmm. Ini sekali Pak. sekali ini, lepas ini dua box hmm. Ini satu box Nah ini box kedua, ditinggal lagi Cek box kedua Ya, kurang lebih lah hmm. Oh, kurang lebih 50%. Kalau yang kecil ini sangat rentang dengan penyakit ya hati-hati hmm. makanya boknya harus benar-benar steril mau harus benar-benar steril? Ya. biasanya satu minggu kalau tidak steril satu minggu anak ini mati-mati semua habis semua ya? habis, kena itu, kena hama ya jadi kuncinya harus bok steril harus ini? steril ya, harus bersih benar-benar ini paling ada tentang ini makanya muda mati Jadi penetasan kemarin berapa bok? Bah? Penetasan kemarin 2 bok ya 2 bok aja? Ya, 2 bok Dari Ubu umur 3 hari, 27 hmm. hari kedepannya ini udah siap panen 27 hari itu maksimal 27 hari ya, atau bisa lebih? sudah lalu udah, besar, udah siap panen, udah siap kita jualkan hmm. udah siap kita, kita, kita, kita, kita, kita, Kalau lewat 27 hari? Ya, kliknya sudah besar, besar ya. Oh terlalu besar. Terlalu besar, jadi untuk, hanya untuk mancing lah, untuk untuk umpan burung tuh agak terlalu besar. Hmm, terlalu besar. Habis ini umpannya por kasih sayur-sayur itu aja. Iya saya kasih buah-buahan sedikit, ada buahan seperti buah, ya, buah, buah pepaya karena kita kasih air nanti anaknya oh iya banyak mati masuk nanti masuk ke air nanti banyak mati semuanya kalau dikasih apa itu bah, batang pisang batang pisang bisa juga tapi saya belum pernah coba pakai batang pisang saya, hmm. saya cuma mainkan sayuran sayuran sayur -sayur buah, buahnya jadi kotorannya tidak basah, tidak bau dia ya. Nah hmm. itu uji ujinya kotorannya Makanya saya suka pakai buah-buahan Kalau pakai pisang-pisang Pakai itu nanti bau dia ya. ya, Buat ya. profusinya nah, biasa, ini abang buahannya kemana jangkrik ini jual-jualnya? -jual Jualnya saya fokuskan ke Balai Keringan saja Khusus untuk komunitas saja ya? komunitas saja, jadi kita peruhi dulu pembintaan teman-teman Insya Allah, kalau ada tempat Ada itu saya paketkan Luar balik ke tengang lah oh, nah, Untuk sementara pilih. belum Belum mampu lah tengang. untuk nge-cover Kumpulnya sejauh-jauh belum mampu hmm. Soalnya konsumen saya sudah pada banyak Hehehe <tik> <tik> <tik> sudah banyak Oke okay, kita tunggu 27 hari lagi Ini tunggu pemanenan ini nih Tinggal pemanenan aja, biasa bang jualnya itu per kilo, per kotak, atau ecer aja? Saya jualnya per ecer, kasihan dengan kawan-kawan ya karena tahu, jadi yang per kotaknya saya belum berani mm -hmm. konsumen saya di Balai Kareng ini terlalu banyak Jadi bagi-bagilah untuk kawan-kawan ya? untuk kawan-kawan saya Oke okay, terima kasih bang semoga sukses